Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Laura Dimanapun anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah sahabat, berasa, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita ke kabar pertama, ada info dari kalian Lensa kalian Kak, Kak ini mengunggah sebuah postingan video channel Youtube Laser Entertainment Vlog di mana BBL lagi jahilin Papa Bilar main PS ya, tuh Ketika Bilar kemasan, botol, dan saset berkumpul Wow, <gifat> ini sih cute banget ya Masya Allah Yuk selang-seling persahabat ya Sebelum vlog terbaru muncul Kita diharuskan untuk mendukung vlog-vlog sebelumnya Mudah-mudahan bisa masuk di jajaran trending Amin Kemudian persahabat kita ke unggahan Kak Kartika Putri Disimak dan diperhatikan Unggahan saat Papa Bilar ini terlihat sangat sedih banget persahabat ya, kita terngiang-ngiang sampai sekarang saat melihat Bapak Bilar sedih, Masya Allah, untung saja persahabat ya, Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat luar biasa, yang selalu mensupport, yang selalu menjadi penenang untuk Rizky Bilar. Dan Habib ini para sahabat, ya terlihat bahagia karena tim kesayangannya tentunya menang dan mendapatkan gelar juara Liga Champions. Karena Habib itu adalah tim dari Real Madrid kesayangannya. Untuk berikutnya para sahabat, kita simak juga. Inilah wanita soleh yang sesungguhnya seorang lesti yang selalu menjadi penghibur di kala sedih sang suami. Terlihat persahabat, Masya Allah, luar biasa idola kesayangan kita selalu membuat kita takjub dan bangga kepada Lesti Kejora, Masya Allah. Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan nggak tegar lihat muka papa B. nasib ada bunda lesti kejora setia menemani, penguat semangat di sisi papa bilar, keep strong papa bilar, insya Allah tahun-tahun seterusnya pasti ada rezeki Liverpool, amin semangat rezia, ya. kasih support, kasih doa dan kasih terus dukungan untuk idola kita. Kemudian persahabat disimak juga, ada vlog terbaru persahabat ya di Hobby Jam TV. Ini mengunggah sebuah postingan Kolaborasi bersama Rizky Bilar Karena Rizky Bilar ini salah satu orang yang hobi dengan jam tangan juga Di obrolan ini persahabat tentu kita juga dibuat bangga sekali Alhamdulillah seorang istri Bernama Lesti Kejora selalu dibahas dan selalu disebut Saat obrolan di sini persahabat ya Yang belum mampir silahkan saja langsung Cus aja ke hobi Jam TV karena kebahagiaan, kebanggaan selalu kita dapatkan Dari vlog-vlog bersama Leslar Salah satunya kita mendapatkan info bahwa Bunda Lesi Kejora saat ini sedang Seneng-senengnya dengan tas persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan selalu berikan kemudahan Karena Leseke Jora akan investasi tas Wow, Masya Allah banget ya Luar biasa, Idola kesayangan kita selalu menjadi Inspirasi untuk banyak orang Di komentar pun banyak sekali nih, persahabat. Tentu komentar yang positif Salah satunya dari akun Orioch.uk Mengatakan Pengetahuan bilar luas banget ya Beli jam gak asal beli atau ikut-ikutan, tapi tahu value-nya dan tahu knowledge dari barang tersebut Dan setiap beli jam pasti minta pendapat istri Kamu suka nggak? Hmm, Masya Allah, luar biasa banget ya Ini juga suami idaman yang selalu melibatkan istrinya Luar biasa nih Kemudian persahabat disimak juga Ini juga sangat membanggakan sekali untuk kita semuanya Karena Leslar Metaverse sudah berada di Hong Kong Wow, terpantau persahabat ya, Let's Learn Metaverse Tentunya ada di billboardnya nya Hong Kong Luar biasa juga semakin mendunia Sukses dan jaya selalu buat Leslor Meta Metaverse Kemudian persahabat, kita juga mendapatkan tentunya kabar spesial yang sangat membahagiakan sekali Karena Leslor Entertainment akan menyuguhkan vitamin bahagia ini adalah vlog yang paling ditunggu-tunggu. Baby L berenang bersama panda. Videonya lagi diedit tuh, persahabat ya. Siap-siap aja, persahabat ya. Kalian akan disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita. Masya Allah, gemes banget ya melihat Abang Fatih lagi berenang bersama Papa. Apalagi di kolam renang, banyak sekali bola warna-warni. Aduh, makin tambah menggemaskan saja nih Abang L. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya, kita keunggahan dari Kak Nova yang mengunggah sebuah postingan persahabat ya dari Papa Bilar dan ada sebuah foto di situ persahabat seseorang rambutnya ini pirang juga nih berwarna seperti Papa Bilar kita lihat ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Kak Nova mirip Rizky Bilar nggak sih nih katanya tuh. Mirip enggak nih kira-kira dengan Rizky Bilar? Coba kita lihat di jawaban sahabat Leslar. Gantengan kakak bilar kak katanya tuh wow. Gantengan kakak bilar katanya tuh Ya Masya Allah idola kesenggan kita Selalu banjir pujian Selalu mendapatkan dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai idola kita Masya Allah Kita juga masih menunggu cidukan terbaru nih Persahabat di sore hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune ya di channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya